Analisa Dolar Australia US di tanggal 7 Maret tahun 2022. Pergerakan Dolar Australia US di saat ini sedang mencoba melanjutkan rally dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia USD jika terus bertahan di atas area support 0.73998 karena ada potensi Dolar Australia. USD naik lebih lanjut ke sekitar area resistance 0.74400. Sebaliknya waspadai pergerakan dolar Australia, USD jika berhasil menembus ke bawah level support 0.73800. Karena ada potensi dolar Australia, USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area support 0.73398. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101.